Baiklah para sahabat, leslari manapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya ada kabar bahagia banget buat kita semua para fans Akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu muncul ya, sahabat ya Malam ini ada paket komplit nih, paket lengkap Lesti dan Rizky Bilar tentunya satu acara para sahabat Yang malam ini di acara konser LIDA 2021 Kita lihat nih, ada sebuah unggahan di Lesti ke juara para sahabat ya Wow, tentu segagai Juri putih malam ini penampilan Dedek Lesti sangat cantik banget persahabat ya wow tentunya luar biasa banget malam ini persahabat ya apalagi tentunya ditemani oleh sang calon suami nih makin semangat aja untuk kerjanya persahabat ya wow mudah-mudahan saja tentunya kita doakan malam ini mendapatkan tentu kejutan bahagia dan mudah-mudahan Dedek Lesti dan Abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran amin ya robbal alamin apalagi kita bahagia banget, bersahabat ya. Ketika dikenal ini, oleh sebagai juri. Tentunya, selamat bertugas, calon pengantin. Oleh rara, tentunya bersahabat ya. Aduh, makin gemes dan makin penasaran, dan gak sabar aja bersahabat ya. Menunggu kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Kita masih menunggu cidukan vitamin Q sesungguhnya para sahabat ya. Ternyata tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.